Kamu lagi 수 Sudah tentu pintu hatiku Yang pernah dibuka waktu Hanya untuk ini kau pergi Dari hidupku Ku harus silahkanmu Walau aku tak mau Kujutlah hatiku warna Welcome to DJ RHN Project DJ Special Perfume Remix.